Wow, Hacu indah banget. Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel, Dry sweet Free Pedri Diatta. Uh, Kak Bella Kak Uciya Jela Ya harus Oh aku udah kangen banget nih ya Untuk bikin video Reaction dari negara Rusia Lagi ya guys So guys uh, Kali ini yang bakalan aku Reaction adalah dari negara Siberia Tapi sebelumnya aku mau mengucapkan juga Guys ya turut bela sungkawa Semoga tidak ada korban jiwa karena Aku mendapat kabar berita ya. karena di Siberia ini ada apa kebakaran hutan gitu guys ya oke okay, semoga uh, tidak ada korban jiwa dan semoga uh, apinya segera padam guys ya termasuk juga uh, di negara-negara Eropa yang lain yang sedang ke, mengalami kebakaran juga nggak ada korban jiwa ya guys dan semoga apinya segera padam dan bisa kembali seperti sedia kala oke okay. Min hai okay guys, heeh, kayak heeh, heeh, video heeh, No heeh, siberia. Seperti apa videonya? Pastinya ini tuh heeh, kalah cantik, heeh, kalah beauty, beauty sama cantik sama ya. Pokoknya indah banget, heeh, ya. Kita langsung lihat aja videonya. No heeh, Kayak berasa negeri di atas awan guys ya. Indah oh, cuy, indah banget. Siberia, guys, ya, we coach di Siberia. Wow, oh, so nice banget, ya. Yeah. Mm. Macetnya nggak kayak di Jakarta guys ya, hmm semeraut Kalau ini cakep banget ya, tertata rapi banget ya guys ya macetnya itu masih tapi nggak macet ya, maksudnya nggak terlalu apa hil uh, hil pikuk riuh pikuk, pokoknya enggak terlalu padat banget ya, nggak terpadat. Oh, oh ini. Dengan beruang merah, guys. Ya, nice, nice, nice. Oh, ini um, apa biar nggak terjadi banjir gitu, guys? Ya, jadi volume uh, air yang mengalir itu di apa dibatasi gitu, guys? Diatur. Hei, hmm, aduh guys ya kapan kita ya bisa jalan-jalan ke Rusia ya guys ya nice nice nice wow lucu indah banget Eta Ocean kruto kruta hmm krasifaya. Oh, ya ampun guys, indah banget Gak di malam harinya Gak di siang harinya guys ya Ini mungkin udah masuk malam ya Tapi nggak terlalu... Oh terlalu ya. Aku nggak tahu tau sih yang Aurora itu Di Siberia juga nggak sih guys Silahkan kalian komen guys ya oh, Ya ampun say Eta-eta et Etat tak keraih pay ya hmm, apalagi awan yang menghiasi apa e, kota itu benar-benar indah banget guys berasa kayak benar-benar ya itu tuh kayak negeri apa ya negeri di atas awan gitu loh yang ada di film-film uh, books, movies, Hollywood ah ya ampun guys ini saat winternya gila sih keren banget wow indah ya, luar biasa Oh, ada bendera uh, Rusia. Ini coach ya di Siberia. Stadionnya guys, keren banget ya stadionnya. Tapi terlihat apa minimalis? Uh, wow gitu. Iya dong. Gila cuy, bener-bener keren banget ya Tuh guys, bener-bener kayak gue lagi nonton film Hollywood tau gak sih guys Winterland-nya tuh keren banget Aduh-aduh aduh, Wow, wow, wow guys ya Ini gak bisa diungkapkan dengan kata-kata bener-bener uh, Make me speechless ya Eta Ocean. Plastifier, ya hmm. guys, itu kayaknya udah jadi frozen ya untuk sungainya. Hmm. Hmm. Wow, apalagi ketika pergantian musim ya Tuh, lihat airnya guys Aduh, pemandangan yang sungguh mengasihkan sekali guys ya. Benar-benar indah banget hmm. Kayak labirin Wow <tuh> It's a make -a me Speechless Ada yang hal yang menarik uh, Tentang Siberia ya jadi banyak orang Rusia itu pada tinggal ke Siberia karena eh, terkenal dengan keindahannya, terus eh, negara ini tuh terkenal eh, aman dari serangan teroris dan juga tidak ada eh, jarang ya terjadi bencana alam kayak gitu guys Terus, tapi di sini tuh menyeramkan sekali, guys. Uh, berdasarkan informasi yang aku dapat, ternyata di Siberia itu banyak banget beruang-beruang uh, yang berkeliaran gitu, guys. Uh, tapi nggak tahu ya, uh, menurut kalian bagaimana, guys? Ya. Uh, nah, uh, yang menariknya, uh, negara Siberia, Siberia ini terletak di wilayah. Rusia, guys. Jadi aku ngerti deh, ini tuh negara eh, negara yang masuk ke negara bagian Rusia. Karena kan memang Rusia itu banyak negara eh, dalam negara kayak gitulah guys bahasanya ya. Nah, eh, tapi hal yang menarik di sini adalah bagaimana eh, negara Siberia ini memiliki bendera ya yang sama dengan Rusia, hanya bedanya itu e, lambang. Jadi di ininya tuh ada lambang kayak gold gitu ya, kayak mahkota gitulah guys ya. Kalian bisa lihat ya nanti aku di sini. Nah itu yang bikin aku tuh kayak ngerasa ternyata itu adalah e, negara di dalam negara kayak gitu sih mindset aku. Aku nggak tahu sih. Um, mungkin kalian ada ini guys bisa tambahkan informasi di bawah ini. Nah, terus uh, di No Possible ini buat kalian yang ingin memperbaiki hidup gitu. Pokoknya dalam artian ingin uh, sejahtera lagi tuh guys ya dalam penghasilan. Jadi ini tuh adalah tempat yang bagus karena di sini tuh selain uh, memiliki udara yang bagus ya, tidak apa Pokoknya tingkat polusinya itu rendah guys ya Dan disini tuh uh, penghasilnya lumayan wow gitu guys Begitu fantastis banget Nah untuk informasi lebih lanjutnya kalian bisa searching di google guys ya Oke guys nah itulah video reaction ya uh, Video reaction aku kota Novosibirsk di Siberia dan mungkin buat kalian kalau kalian suka juga dengan kotanya yang begitu indah ya bah, Negara uh, di atas awan ya Negeri di atas awan Kalian silahkan klik like and share button Thank you so much guys Sampai di sini dulu See you Pekal Bye